Para ilmuwan percaya bahwa kucing memiliki otot wajah khusus yang digunakan untuk mendeteksi ekspresi wajah manusia. Otot ini disebut orbicularis Oculi, dan berkontraksi saat kucing merasa terancam, tetapi rileks saat kucing senang. cara mengatasi perilaku kucing gila dengan 5 tips terbukti perilaku kucing gila adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan kucing untuk mencakar menggigit dan mendesis saat merasa terancam kucing biasanya lebih agresif di malam hari tetapi perilaku ini bisa terjadi kapan saja ada banyak cara lain di mana kucing tahu apa yang kita pikirkan dan rasakan mereka dapat mengetahui apakah kita marah atau takut dengan mencium bau badan kita atau mendengar detak jantung kita Mereka dapat merasakan perubahan tekanan darah dan denyut nadi kita Dan mereka tahu jika kita sedih dengan melihat kita menangis Kucing mungkin merasa terancam karena beberapa alasan 1. Mereka mungkin merasa wilayah mereka telah diserang 2. Mereka mungkin takut pada orang atau hewan lain yang tidak mereka kenal 3. Mereka mungkin merasakan sakit karena cedera atau sakit 4. Mereka mungkin dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba 5. Lingkungan kucing mungkin berubah tanpa peringatan seperti jika mereka baru saja diadopsi ke rumah baru atau jika perabotan diatur ulang di rumah mereka Manfaat melatih kucing Anda meliputi, 1. Kucing Anda akan lebih menikmati menghabiskan waktu bersama Anda 2. Anda akan lebih mudah mengajari mereka cara menggunakan kotak pasir atau tidak menggores furnitur 3. Mereka cenderung tidak tersesat jika mereka mengenakan kerah dengan tanda pengenal 4 Anda akan dapat mengetahui kapan mereka menginginkan sesuatu dengan memperhatikan meong mereka dan sinyal bahasa tubuh lainnya Mengapa Anda harus melatih kucing Anda? Kucing adalah hewan peliharaan yang luar biasa, mereka adalah makhluk yang mandiri, penyanyang, dan cerdas yang dapat dilatih untuk melakukan berbagai hal. Artikel ini akan membahas manfaat melatih kucing Anda, cara melatih kucing Anda, dan beberapa cara terbaik untuk melatih kucing Anda.